Bismillahirrahmanirrahim Saya Fendi Bukara lapangan BWA untuk Kepulauan Murasi Insya Allah hari ini kita akan Distribusikan wakaf Al-Quran Dari BWA ke beberapa pulau Jadi terima kasih kepada Bank Indonesia Yang telah ikut berpartisipasi Untuk berwakaf sejumlah Sebanyak 1.000 Al-Quran Kepulauan Semoga okay, insyaAllah ke depan lebih banyak lagi Al-Quran yang datang untuk peluang berhenti. Mudah-mudahan nanti Allah SWT akan memberikan pahala yang setimpal sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan.